Terus, kok ada orang yang terjebak dalam kemiskinan? Inti masalahnya adalah karena sulit memenuhi kebutuhan. Akibatnya bisa banyak. Seperti jadi penyakitan, berpendidikan rendah, gak punya keahlian, lalu sulit bekerja. Sering nganggur, terus gak punya uang. Terakhir, karena gak punya uang, dia jadi gak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, Kesulitan seperti ini Itu bisa jadi karena ada Diskriminasi Dia dipinggirkan Bisa jadi karena suku Gender Atau agamanya Atau karena sejak lahir Dia emang anak orang miskin Atau akibat tinggal di pelosok Akses kerjaannya jauh Bisa juga karena dampak bencana alam Sebab lainnya mungkin airbargo politik Atau juga karena ada perang. Karena perang itulah orang akhirnya bisa terjebak di dalam kemiskinan.